Terus ada lagi yang yang ngomong gini kayak lu tuh nggak level sama beliau gitu. Lu tuh udah di sini, udah di sini gua udah tahu follower kalah, duit kalah. Itu informasi itu tuh ada gitu. Karena sering masuk berita. Semua hal-hal yang dilakukan beliau tuh ada di berita. Jadi tanpa lu kasih tahu prestasinya apa, saya sudah tahu terus dia bilang terus dia bilang gini dasar lu artis miskin artis apa segala macem saya tahu, gitu saya tahu, cuman kayak dia bilang miskin gitu kayak gue bilang gini kayak lu bilang gue gak boleh ngomong ya gak boleh ngomong karena perbedaan kasta karena perbedaan kasta karena dia sultan gue biasa aja gitu